sama saudara seperguruan pun Tower tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoy perguruan kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan lain Iya Mas memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan setelah lulus, aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku menjadi gara-gara supaya punya musuh dan keturusan sampai jadi seperti sekarang ini. Ucap Gohel sambil menenduk. Setelah mengobrol-ngobrol yang cukup lama Gohel ini akhirnya terbuka hatinya Mengerti tentang apa arti hidup ini Mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah Mengerti akan dirinya berperan sebagai apa Dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani, dan lain-lain Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut Terus sampean sekarang mau kemana? Tanya Gohel kepada Wali Paidi Mau ke terminal? Jawab Wali Paidi singkat. Hehe, maksudku tujuan sampayan dari terminal. Tanya Gohel. Mau sowan kepada salah satu guruku. Jawab Wali Paidi. Kalau begitu, mari saya antar. Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo. ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap. "Gohel ini udah nggak usah bayar, Mas. Anggap aja ini sebagai selamatan buat Mas. Selamatan kalau sampean telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampean ini sebagai tobatan nasuha," ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang yang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Pedi menceritakan dengan singkat perihal mereka Tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut Tidak begitu lama akhirnya mereka sampailah di terminal Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya Lalu anak buahnya itu pergi Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar Kata Gohel kepada Wali Pedi tidak begitu lama, anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu, Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. "Ini, Mas, tolong jangan ditolak," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata, sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada dua ataupun tiga uang lima ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman Dan saya minta dengan sangat jangan ditolak Jelas Gohel kepada Wally Pedy Wally Pedy menerima pemberian Gohel tersebut Setelah bersalaman, Wally Pedy naik ke atas bus Masih banyak bangku yang kosong Wally Pedy mencari tempat yang enak buat duduk Akhirnya Wally Pedy memilih tempat yang di tengah Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang rokok tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih. Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan, mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual ballpoint 2000 dapat juga menyerahkan ballpointnya atas nama rasa terima kasih Gohel kepada Wally Ketika Wally mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wally atas nama Gohel juga. Wally hanya geleng-geleng kepalanya, bendeng, soleh ini. Batin Wally tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar dua jam perjalanan. Oli Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Oli Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan, pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Oli Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Oli Paidi. Di Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku, ucap orang gila tersebut. Lalu mulai orang pergi. Walipedi membiarkan saja tas kreseknya tersebut dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran. Orang gila ini kok tahu namanya? Terlihat di sudut terminal orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut Dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu beranjak 10 meteran Orang gila tersebut berkata dengan masih makan dan minum Gak usah heran di Orang yang dekat dengan Tuhannya apa yang tidak diketahui di muka bumi ini Yang diketahui gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya Apalagi namamu terkenal di langit sana Namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke gusti Allah dengan masih memegang minuman Sprite Kalec, orang gila tersebut berkata lagi. Para malaikat sering berkata, Gusti Walipaidi minta begini, hampir semua malaikat mengenalmu, karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah. Seharusnya kamu malu, Minta-minta terus seperti pengemis, hehehe. Walipaidi terdiam, seperti ditelanjangi, Walipaidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya terasa halus. Begitu lembut dan berbau sangat wangi, ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului dan berkata, "Kamu gak usah tahu namaku. Udah sana, kamu pergi sawan ke kiai Nanti kita bertemu di sana, dan kalau kamu melihat kiai sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit saja." Wali Paidi cuman mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sawan ke Kiai-nya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruangan tamu. Di sana, dia disambut salah satu santri Kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk, ada dua tamu yang juga mau sawan ke Kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya, Kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar satu jam lebih Baru Kiai keluar Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan Kiai Mereka bertiga mencium tangan Kiai dengan penuh takzim Yang sangat berbeda dengan sikap Wali Paidi terhadap Kiai ini Wali Paidi tampak sangat takzim berhadapan dengan Kiai Wali Paidi hanya bisa menunduk Dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi setelah kiai baru saja duduk, Wali Pedi maju bersalaman lagi dan memohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan menyetujui Wali Pedi. "Iya, nih, selamat aja ke dulur-dulur semua," ucap kiai. "Inggih, Kyai, jawab Wali Pedi dengan masih menunduk. "Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Pedi. Mereka menunggu begitu lama, tapi setelah kiai keluar, Wali Pedi kok langsung mohon pamit." Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada kiai. Mas tadi itu menunggu panjenengan dengan kami begitu lama, tapi setelah Kyai datang, mas tadi langsung mohon pamit. Ada apa gerangan Kyai? Tanya tamu itu. Hmm, gimana ya? Kamu langsung saja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh. Sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan. Jawab Kyai.